Oke lur, video kali ini saya lagi di Desa Mergo Mulyo Kelut Pos 1. Di sini suasananya semakin sore semakin mencekam lur. Karena ada kegiatan komunitas CB besar-besaran lur, anniversary CB Army Indonesia. Komunitas Sib yang lainnya ini semuanya pada perjalanan ke pos 1 lur. Ada yang nunggu di pinggiran jalan sambil istirahat, nunggu grupnya yang belum datang. Saya bersama supir saya ini, juga masih perjalanan ke pos 1. Komunitas Sib yang arah ke barat ini, ada yang pulang lur. Tadi malam sudah berangkat ke sini bersama komunitas yang lainnya. Jadi, berangkat ke sini gantian, lur. Cuacanya tidak bersahabat lur. Langitnya sudah mulai mendung. Juga mau hujan. Sekarang saya sudah sampai. Pos satu lur. Di sini suasananya sudah mulai ramai. Juga jalan sudah mulai macet. Sekarang saya cari tempat parkiran yang aman lur. Biar motornya aman. Peda motor, sudah saya parkir lur, sekarang saya lagi jalan kaki lur, menuju pos 1, yang pada ikut komunitas, acara silaturahmi Nisibi ini, rumahnya jauh-jauh lur, ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, juga yang lainnya, pokoknya banyak deh Kebanyakan yang ikut komunitas CD ini anak pelajar, satu keluarga juga ada. Sampai anaknya umur 3 tahun juga diajak ikut. Pokoknya, suasananya di sini semakin sore semakin bertambah. Ramainya kebangetan, Lur. Komunitas sedih Lagi mencoba Uji sound kenalpotnya sepeda motor LUR Uji suara kenalpot yang diandalkan Semakin keras suaranya Semakin senang Penontonnya LUR Suasana sudah mulai sore, Lur. Saatnya saya panik, Lur. Bingung, entar saya pulangnya lewat mana? Di Kelur, atas sampai bawah, jalannya sudah dikuasai komunitas lur, Jadi tidak bisa lewat. Jangan lupa like dan subscribe ya, Lur. Biar tahu video-video saya yang baru lagi. Jangan lupa dompet, HP, uang kontak kendaraan.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 mudah-mudahan isi dalam video ini dulur-dulur merasa terhibur Ya udah kalau gitu saya pamitan dulu Assalamualaikum Nur dada Lur